Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alaikumsalam. Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dalam sadiri di sini, daerah kolong jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam ibu-anahmad dan ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang sana aja airnya. Oke. Okay. Uh, pada kesempatan kali ini, uh, kami akan membahas avometer analog ini. Ini Osmond EX360TRN. Ya? Seperti itu. Banyak macamnya avometer analog Dan yang osmon YX Ini juga banyak macamnya Seperti itu Jadi ini yang YX360TRN Seperti itu Oke teman-teman uh, Pada kesempatan kali ini Kami di Alkolam Jaya hanya akan uh, Membahas Kurang lebih tiga Hal yang sering dilakukan Dengan avometer analog ini Walaupun menunya banyak sekali teman-teman ini kalau dibahas e, semua menunya mungkin dua jam tidak akan cukup dan teman-teman mungkin akan bosan dengan penjelasan saya seperti itu jadi kami akan pecah insyaallah dari satu avometer analog ini akan menjadi enam video seperti itu dan ini adalah menu umum yang sering digunakan e, sering dilakukan di avometer analog ya khususnya yang ini oke okay. oke tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan ya, kami ingin mengingatkan di Alkoham Jaya karena sering avometer analog itu, termasuk yang digital ya, rusak seperti itu larangan-larangannya ya Pertama, jangan sekali-kali mencolokkan uh, probe-nya, ini probe ya ini ke sini, ke stop kontak atau tegangan tinggi khususnya AC tanpa memperhatikan selektornya ini. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Karena e, di sini banyak avometer rusak gara-gara e, peserta didik lalai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah avometer analog, jadi pengamatannya atau melihat skalanya nanti harus tidak lurus kurang lebih. Ya, Kalau miring begini, miring begini, begini atau begini, ya... Tidak lurus seperti ini, maka dikhawatirkan uh, tidak akan sinkron seperti itu, tidak akan pas. Oke, okay? kemudian uh, yang ketiga, uh, avometer ini bisa dilihat atau diletakkan berdiri begini atau uh, horizontal seperti ini. Yang jelas, mau vertikal ataupun horizontal, mau berdiri ataupun tidur seperti ini. Ini harus betul-betul tenang dan rata ya. Terutama tenang ya Jangan sampai ada goncangan Karena ada goncangan sedikit Ini jarumnya akan e, Bergerak seperti itu Oke Kemudian Ada rumusnya Untuk menggunakan avometer analog ini Cuma rumusnya tidak akan kami tampilkan Biar teman-teman tidak merasa kesulitan Karena kebanyakan dari kita Ketika pertama kali melihat rumus itu sudah merasa jenuh, uh, merasa uh, sulit seperti itu, sehingga malas untuk belajar. Jadi kami tidak akan menggunakan rumus, walaupun sebetulnya dari pengukuran itu sudah ada rumusnya, jadi rumusnya tidak akan kami tampilkan. Oke, okay? kita akan langsung praktek ya, seperti itu. Yang pertama, di uh, mengukur uh, tegangan DC. Ya, atau baterai, aki dan sebagainya Kemudian tegangan AC Kemudian juga mengukur uh, Ini Hambatan seperti itu Itu tiga hal yang sering digunakan di avometer ini Langsung praktek teman-teman Oke teman-teman Pertama-tama kami akan menjelaskan Tentang skala ya, Skala yang terbaca Atau penunjuk Seperti itu ya Oke teman-teman yang pertama dimulai dari DCV, direct current volt atau voltik. Ini untuk mengukur tegangan DC atau dari baterai. Oke. Contohnya seperti ini. Atau dari adaptor seperti ini. Oke. Ini adaptornya 12 volt 1 A. Oke. Ya. Di sini ada 0,2 25, 0,5 25, 2, 5, 10, 50, 250 dan 1000. Ya, di selektornya ini. Kemudian di skalanya yang harus teman-teman baca atau perhatikan adalah dari sini. Ya, di bawahnya termin ini. Jadi, dari sebelah kiri ke kanan bacanya, teman-teman. Jadi, dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 50. Dari 0 sampai 250. Oke. Jika, teman-teman, selektornya diarahkan ke yang 1000. Maka, sebaiknya gunakan skala yang 10. Oke. Jadi, setiap kali ada... Tegangan yang masuk karena ini seribu, maka karena ini di apa skalanya ini 10 maka ini dikalikan dengan 100 Agar apa? Agar menjadi seribu. Oke, jika teman-teman memilih 250, di sini sudah ada, jadi tidak perlu dikalibrasi. Oke. Jika 50 sudah ada, 10 pun sudah ada. Bagaimana yang 2,5? Maka kalau 2,5 yang teman-teman pilih, maka pilihlah pilihlah yang 250 cuma dibagi 10. Oke? Okay? Begitu pula dengan yang ini, pilihlah yang 50 tapi dibagi 10. Kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman bisa mengoreksi kalau saya salah memberikan pernyataan. Begitu pula dengan yang 0,25 Oke okay. Kami akan coba dengan baterai ini Dengan menggunakan yang 2,5 Oke okay. Probe positif, probe negatif Jangan sampai keliru karena ini Akan berbalik Oke okay. 2,5 Ketika 2,5 Maka pakai yang Ini Enggak begitu kelihatan ya. Pakai yang 10 saja. Juga tambah enggak kelihatan. Pakai yang di bawahnya. Biar geraknya agak banyak. ya Geraknya cuma sekian. Ya, kalau bisa membaca. Ya, ini dan ini mungkin tenaganya sudah berkurang jauh. Oke, okay. okay. Caranya seperti itu Cuma uh, Saya tidak akan menghitungkan Buat teman-teman Karena ini sudah uh, Tidak sesuai Atau sudah Ya apa Isinya atau muatannya sudah hampir habis Saya akan menggunakan yang ini Oke okay. Sudah saya tancapkan Kita gunakan yang 10 positifnya yang di sini ya out of ring kita geser ke yang 50 oke yang yang bisa baca yang atas ataupun yang manapun pun teman-teman mau oke baca yang skalanya di 50 maka itu 10 stripnya ditambah dua berarti kurang lebih 12 Oke, okay. pakai yang seribu coba. Oke, okay. ya, nggak kelihatan karena ini perkaliannya banyak. Pakai yang 250. Oke, okay. ya, sama ya lebih 12 volt ya lebih baik cari yang dekat-dekat ya pakai yang skala yang 50 ya, kelihatan itu 12 volt nah ini teman-teman ya disini Oke okay? begitu caranya begitu mudah teman-teman Oke okay. sekarang kita akan menggunakan ini untuk mengukur yang AC untuk yang AC atau harus bolak balik Ya ini kami tidak menggunakan rumus ya. Oke atau listrik PLN seperti ini. Hati-hati ini ya selektornya dipindah dulu. Oke teman-teman posisi probe yang merah di sini atau yang di sini atau juga bisa di sini di output ini. Apa bedanya kalau ini murni AC ini masih ada intervensi DC nya kurang lebih begitu cek, hati-hati ya. Iya. Bacanya di mana? Sama, di di skala yang tadi. Cuma kita cari karena ini 250 kita cari yang 250. Itu 220, eh, 200 ya. Stripnya tambah 2. Per strip itu 10. 220. Bagaimana kalau strip apa kita kita letakkan ini di 1000? Berarti pakai yang 10 kemungkinan akan ada di sini. tecek. Ya. Oke, dikalikan ya. Dikalikan seratus dua ya dikalikan 100 ya. Kurang lebih 220 kurang lebih. Oke. Nah, pertanyaannya Bagaimana kalau ini uh, ringnya di bawah 250 atau nilai tegangan yang terbaca 250? Ya, di, di bawah 220 nah. kita nanti cek itu ya ini kita pakai yang ini dulu yang katanya murni AC ya sebelah Ramanrohim ya, kurang lebih sama teman-temannya sama ya seperti itu Oke bagaimana kalau ini kita di bawahnya 220 kita pakai yang ini 50 apa yang AC di bawahnya itu, itu adalah trafo, teman-teman. Ya, trafo ini. Hasil dari trafo ini, artinya ini nyetrum sebagai bagian sininya. Oke. Yang ini tertera, teman-teman. Saya tidurkan begini. Kelihatan ya, teman-temannya? Sudah ada trafo, bismillahirrahmanirrahim, saya tancapkan. Oke. Ini AC ya Di bawah 50 Kita cek Ya Berarti kita pakai yang 50 Oke okay. Itu ada di 15 Ada di 16 17 Kurang lebih terbaca 17 Kalau saya melihatnya karena saya tidak tegak lurus ya Dan ini 18 yang saya Ini, ini ya, 18 Gitu ya teman-temannya Oke yang selanjutnya untuk yang hambatan nah, walaupun ini ada rumusnya tapi ah, kami tidak akan menggunakan rumus itu ya ini pindah ke sini teman-teman Nah untuk hambatan ya eh teman-teman sangat disarankan mengetahui hanya ini Inyaallah di video yang lain kan kami Tampilkan oke untuk hambatan kita Arahkan ke sini Uh, Oke okay ya sebelum jauh uh, membahas ini kok menunya di sini banyak sekali insyaallah di video yang lain ya seperti itu jadi kami fokus ke uh, tiga skala dulu ya seperti itu AC DC dan hambatan kalau uh, yang lain itu menghitungnya dari kanan ke kiri ini kita menghitung dari kiri eh dari, oh maaf ya kalau yang lain menghitungnya dari kiri ke kanan yang ini kita menghitungnya dari kanan ke kiri seperti huruf Arab seperti itu. Oke. Yang pertama-tama ya. Oke. Karena ini saya tahu kurang lebih 100 ya, 100 ohm. Ya, arahkan ke 100 ya. Ini pengali ya dikalikan. Setiap kali yang tampil di sini ya, yang atas ini teman, -teman ya, kalikan dengan yang tertera di sini. Kalau saya milih 100 ya, kalikan 100. Ini adjustable-nya atau pengenolnya kalibratornya harus di, di ini ya nah, caranya ditempelkan dulu kalibrasi dulu. Oke. Oke, penting sekali ini harus diam ya pentingnya. Nah ini. ketenangan sangat dibutuhkan. Kurang lebih begitu. Oke, okay, sudah. Kita tes begini. Oke. Okay. Itu di bawahnya Satu ya sekitar 9 ya. Kalikan 100 900 ohm. Kurang lebih teman-teman. Seperti itu. Bagaimana kalau saya menggunakan skala yang 10? Oke. Okay. Sama, dikalibrasi lagi. Ya, biar lebih akurat Ya, hati-hati Ini saya menentukan Oke, kurang lebih begini Kita tes Ya Hampir 10 ya. Sekitar 900 juga. Kok bisa begitu? Ya karena ini ada nilai toleransinya. Karena emas sekitar lima 5%. Oke. Itu tadi tiga hal yang sering digunakan. Dengan avometer analog ini. Untuk yang HFE. Kemudian. Eh, cara mengukur suara. Ya. Kemudian. Cara mengukur dioda. Insya Allah akan Kami. Sampaikan di uh, video yang lain Oke okay, terima kasih Semoga yang sedikit dari kami ini Bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh